serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang, untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia, dan kabar spesial terbaru dari Lesti dan Bilar. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita lihat yang segar-segar dulu di Vitamin Malam Minggu malam hari ini. Masya Allah apabila terpantau sedang main biliar di persahabat ya di rumah Kebahagiaan pun kita dapatkan malam hari ini Setelah kita melihat baby L sudah dibotakin di persahabat Masya Allah Kita lihat juga ke momen selanjutnya Bunda Lesti Kejora dua jam yang lalu mengunggah sebuah postingan momen Saat tentunya di acara ulang tahun Ini kebahagiaan juga yang kita dapatkan dan salvo kalimat caption panjang yang dituliskan oleh Bunda Lesti Kejora Bunda Lesti mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, Terima kasih Allah SWT Sudah memberikan kesehatan dan keberkahan yang Masya Allah Dikelilingi orang-orang yang Masya Allah baik Bapak, Nuhun, Mamah, Bapak, Tos, sengaja di Turnya Didik Dedek Dugi kayuna. Terima kasih untuk bapaknya Abang El yang sudah memberikan support, doa, dan kebahagiaan yang tidak bisa diutarakan di sini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kakak dan selalu dimudahkan segala urusan kakak. Terima kasih untuk tim Leslar Entertainment yang selalu membuat huru hara WKWK lu kalian. Wow, luar biasa. Ucapan terima kasih untuk kedua orang tua dan suami tercinta yang sudah memberikan support dan dukungannya untuk Lesti. Luar biasa banget ya, Masya Allah, kebanggaan kita semua memang selalu menjadi sosok inspirasi dan panutan untuk kita pastinya. Dan di postingan ini pun banyak sekali tanggapan, komentar, dan respon yang diberikan dari akun Instagram Melia Baskrin mengatakan Happy Birthday dedek sayang Lesti Kejora bahagia selalu deh Amin Masya Allah banget ya doa baik banyak diberikan untuk Lesti Kejora dan selanjutnya juga komentar berikutnya diberikan dari akun Instagram Yonatan 1676 mengatakan Happy Birthday Dede Lesti Kejora Wow, ucapan selamat ulang tahun Memang banyak dari orang-orang baik Yang selalu support idola kita Kemudian juga bersahabat yang perhatikan diunggahnya Papa Bilar Satu jam yang lalu Mengunggah kembali sebuah postingan video, video lama Di tahun 2020 Dimana saat Papa Bilar Ke rumah Bunda Lesti untuk memberikan kue ulang tahun dan ucapan selamat. Ini kebahagiaan yang tiada taran juga yang kita dapatkan di momen-momen spesial Papa Bilar bersama Bunda Lasti Gejora. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Papa B. Throwback ada beberapa perbedaan dulu sama sekarang, dimana kayaknya muka gua agak lebih mengembang, tapi suara jadi mendingan, terus udah punya ekor satu, WKWK. Ini sih cute banget ya, Masya Allah. Memang kebahagiaan selalu kita dapatkan dari Leslar dan Alhamdulillah punya idola yang sangat menginspirasi Dan punya idola yang sangat luar biasa menjadi contoh baik untuk kita semua Dan selanjutnya juga bersahabat Bapak Bilar membuat pernyataan di akun Instagram pribadi miliknya, tepatnya di unggahan IGS pribadinya, Papa Bilar membuat pernyataan, memang banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak menghargai dan tentunya tidak pernah melihat isi dalam seseorang. Salah satunya Papa Bilar yang diremehkan selalu oleh orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang syirik selalu merendahkan Papa Pilar kali ini idola kesenggan kita memberikan pernyataan mengenai hadiah sebuah mobil mewah Rolls Royce yang diberikan untuk Lesti kita lihat kalimatnya diposting oleh Papa Pilar Allah paling juga yang make lakinya Insya Allah enggak karena saya juga punya kendaraan untuk saya Allah paling juga duit istrinya Alhamdulillah juga Gak pernah nyentuh uang istri sampai sekarang apalagi untuk kepentingan saya. Terus kerjanya dari mana? Kerja itu memang harus diperlihatkan. Mobilnya hadiah buat istri kok second? Karena kemampuannya segitu. Lagi pula prinsip saya mending second daripada saya harus riba. Itu tegas dari Papa Bilar. Dan kita lihat juga Papa Bilar pun mengucapkan sebuah kalimat Jangan kamu menilai orang lain yang bahkan belum kamu kenal Sama seperti penilaian kamu terhadap orang-orang di sekitar kamu Buruk lingkungan kamu belum tentu orang lain juga begitu Kembali ditegaskan oleh Papa Bilar Jadi, idola kesayangan kita persahabat ya Ini definisi ayah yang sesungguhnya, gak punya hutang dan no riba Lebih baik second daripada harus ngutang sana sini Itu prinsip idola yang sangat luar biasa Yuk sama-sama kita sebagai fans sejati Tetap optimis, tetap kita selalu mendoakan mensupport idola kita Mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kemudian persahabat disimbang juga di omongan selanjutnya Momen spesial BBL Ini ucul banget ya Aduh lucu maksudnya nih <gih> Digendong oleh Juragan 99 Makin kiut dan sangat menggemaskan Apalagi BBL Terus diciumi oleh Juragan 99 Atau Semas Gilang Aduh ini sih cute banget ya masya allah Bahagia selalu untuk idola Kesayangan dan apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan Kita lihat juga persahabat ke momen selanjutnya Perhatikan hadiah Hermes atau tas yang diberikan oleh kak Sandy Purwamasari ternyata harga yang bukan kaleng-kaleng dibanderol mencapai 556 juta rupiah. Setara dengan setengah miliar. Wow, harga yang sangat luar biasa. Tas Hermes diberikan oleh Kak Sandy untuk Bunda Lesti. Ini bukan kaleng-kaleng, bersahabat ya. Harganya pun setengah miliar lebih. Inilah kebahagiaan yang kita dapatkan lagi. Bahwa orang baik dikelilingi oleh orang-orang baik juga. Berikutnya, bersahabat, kita mampir ke akun Kapan Lagi Dangdut. mengabarkan soal Lesti dan Bilar. terutama Lesti Gejora Perihal di acara ulang tahun Kemarin persahabat 8 potret perayaan ulang tahun Lesti ke-23 Bahagia dapat kejutan beruntun Hadiah mobil mewah Impian dari Rizky Bilar Wow, ini sih kebahagiaan banget ya Alhamdulillah Kembali lagi dengan postingan Rizky Bilar Mobil Rolls Royce Yang diimpikan oleh Bunda Lesti Alhamdulillah Sudah diwujudkan oleh Bapak Bilar dan mudah-mudahan berkah barokah untuk mobilnya Walaupun tentunya di luar sana banyak orang-orang yang selalu berkomentar negatif Tetap kita sebagai fans optimis untuk selalu mendukung yang terbaik buat Lesti dan Bilar Jangan kemana-mana persahabat ya terus ikuti channel Diva TV Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan spesial malam hari ini dari Lesti dan Bilar